ayo dibeli dibeli aku berjualan ciki di sini ayo dibeli siapa yang mau beli ciki ayo siapa ayo beli beli ciki ciki beli ciki wow ayo kita, ayo kita beli, beli, beli. beli ayo kita beli ke sana ayo kita beli ciki saja ayo kita beli ayo kita beli Om Tor Kalian berjualan apa, Om Tor? Aku ingin membelinya, Om Tor Saya di sini berjualan ciki. Di sini ada ciki yang gurih, yang pedas, yang manis seperti diriku. Hey. Kalau Anda ingin membeli, silakan. Oke, okay, aku ingin membeli. Ingin membeli, membeli apa ya? Membeli ciki tapi yang pedas saja ada tidak Oh jelus tentu ada oke okay, akan kutunggu di sini ya oke okay, bentar aku ambilkan ini jajanannya yang pedas yang gurih hmm, ambil saja Sini ambil aku ambil ya waduh tolong aku waduh aku tergulang Aduh, aku tolongin dulu ah kabur. ini bos jajanannya bos sini sini akan aku ambil jajanannya sini akan aku ambil Woi, kasih gua eh eh waduh berat sekali tolong ah berat tolong aku bantu Aduh aku ketindian tolong tolong tolong Woi. Aku Oke, terima kasih. Kalau begitu aku ngutang ya. Waduh, kalau kalau mau ngutang terus, penghasilan diriku toh? Waduh, waduh. Ya sudah. Ya sudah kalau begitu. Nanti saja kamu bayar Oke terima kasih Ugi sama -sama. Oke sama-sama Oke Kalau begitu aku pulang dulu ya Ay, Hari ini teh jualan apa? Kamu bisa melihat tidak? Atau jadi etak Ya gitu, orang yang melihat lah nu pedas, ini kasep Ya sudah, kamu pilih yang mana? Pengen yang pedas? Apa yang manis? Orang yang manis weh haus amang hey. ya sudah kalau kamu ingin yang manis seperti diriku nanti akan ambilkan ya hahaha tunggu Oke nah, siap Amtar ini giginya tolong bantu aku berat tolong ya bantuin diriku berat sekali ini Kak tuh kasep Kak dia orang bantuan ya mana aja jalan orang kadia. hari itu teh harganya berapaan Bang dua ribu oh yang satu orang ngapogena seribu seribu deh ngutang ya ya ilah kamu ngutang lagi gimana caranya ini ngutang eh ya udah hampir ambil saja ini oke okay, Ari kita terima kasih ya Om Tor bantu aku dulu Bang Tor ribet ya, sekali Bang Tor bantu Ayo angkat ke situ waduh kalau begini caranya aku tidak mendapatkan uang padahal ngutang semua gimana caranya ya kalau begitu aku pindah tempat saja tidak akan berjualan di sini Aduh, waduh waduh Cucu. Terima